Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada, di TV kembali hadir Untuk mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora dan Rizki Pilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Let's LAR tentunya. Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini, kami akan menyuguhkan kabar-kabar terbaru dari idola kesayangan kita. Di kabar pertama, para sahabat kita lihat ya ada tentunya postingan dari Aldi Foto Official yang mengunggah foto bareng papa bilar ini masya allah banget ya dua-duanya keren semoga selalu sehat hanya doa terbaik yang selalu kita berikan dan kita lihat di beberapa tanggapan komentar banyak respon yang diberikan salah satunya dari bu Fier ya yang ikut menanggapi semoga mambruk berupa rizky bilar lesti kejora jadi pribadi yang semakin baik masya allah kita aminkan, mudah-mudahan idola kesayangan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian, juga bersama kita lihat di unggahan IG-nya, Bila satu jam yang lalu juga mengunggah sebuah postingan. Ini mengenai kabar, kalau dia ya. ini ada tentunya konten kreator TikTok yang tentunya mendapatkan pundi-pundi uang ini miliaran persaibat ya kekayaannya mencapai 71,7 miliar rupiah kekayaan kabilami menjadi sorotan publik setelah video reaksinya viral di tiktok namun kita salpeng juga kalimat yang ditulis oleh bababi dahsyat kabilami inilah era sosial media mana hanya lewat sosmed saja beliau bisa menghasilkan pundi-pundi dengan nominal fantastis. Kebayang kalau beliau tinggal di Indonesia, bisa-bisa dibilang main babi kepet atau kesunggihan kali ini orang ya, katanya. Mudah-mudahan di kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, tetap menjadi pribadi yang baik, tetap menjadi contoh baik untuk banyak. Kemudian juga sahabat hidupan vitamin pun kita dapatkan malam hari ini. Alhamdulillah, muncul juga Bunda El yang semakin manis, semakin cantik, dan pastinya auranya makin bersinar banget ya keduanya. Lesti pilar, Masya Allah, sehat-sehat, bahagia, dan semoga lancar segala apapun urusannya. Amin. Posting ini pun kembali oleh akun Sental Putih Bilar, kalimat caption pun dituliskan, Alhamdulillah banyak orang baik yang mau berbagi vitamin, Masya Allah, Alhamdulillah selalu mendapatkan cedukan-cedukan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Banyak juga tanggapan komentar diberikan, diantaranya dari akun ra mengatakan, Buat fansnya Lesti, tuh udah muncul Lesti ya Jangan reok lagi di lapak bilar gara-gara post foto sendiri Wajar dong Instagram dia, Lesti aja sering post foto sendiri katanya tuh Yuk, sebagai fans tetap doakan tetap menjadi fans yang baiknya untuk kita semuanya Kemudian juga bersahabat kita lihat ya, outfit Bunda Lesti Langsung muncul outfitnya Bunda L ini bukan kaleng-kaleng juga mencapai 565 ribu rupiah. Masya Allah mereka selalu untuk Lesti Kejora. Kemudian juga bersahabat ya kita simak nih. Diunggahannya Ibu Siwi yang menginformasikan bahwa Lesti Kejora akan tampil bersama di Default di acara Hood Indosiar yang ke-28. Namun kita juga saldo dengan komentar yang banyak sekali bersama diberikan. Sampai 1,2 ribu komentar. Ini membuktikan juga para bahwa orang-orang tentunya selalu dan akan menantikan kejutan dari seorang Lesti. Masya Allah, bangga kalau sudah melihat iklan dari Indosiar tentang Lesti orang. Masya Allah, mudah-mudahan sehat dan menampilkan penampilan terbaiknya. Kita juga para sahabat untuk jadwal Bunda Lesti yang akan hadir di acara Hood Indosiar. Lesti Kejora akan comeback Catat untuk tanggalnya tanggal ya, bersabat, ya. Bunda Lesti akan Tampil hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 Penampilan Lesti Kejora Di acara hari ulang tahun Indonesia yang ke-28 Yang pertama Lesti akan bernyanyi solo Yang kedua Lesti berkolaborasi Dengan Phil dan DA, Reza DA Dan Ical DA serta di nih bersabat, ya. Dan kita lihat juga yang ketiga, Lesti akan berkolaborasi bersama 28 devo Indosiar. Atau alumni DA Alida dan Bintang Pantura. Yang keempat, Lesti akan berduet dengan Lady Rara. Yang kelima juga, Lesti juga akan berduet dengan Sri Devi DA5. Bismillah ke Jorah akan kembali bersinar. Amin. Hanya doa terbaik yang selalu kita berikan. Mudah-mudahan, Lesti ke Jorah kembali bangkit dan akan memberikan karya-karya terbarunya. Masih menunggu cerukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, terbaru, dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.